Oke, okay, setelah anda tahu posisi 1 sampai 12, dari 15 film India paling sedih. Sekarang saatnya kita bahas posisi 13 sampai 15. 13. Padma'afat, 2018 Film India sedih 2018 terbaik lainnya ada Padma'afat yang sempat mendapat protes dari masyarakat karena beberapa adegan tak layak di dalamnya. Film ini sendiri mengisahkan tentang Alauddin Hiji. Versing, seorang sultan berperangai buruk yang menyukai seorang ratu Hindu bernama Patmavati di Kapadukone. Berbagai cara pun dilakukan oleh Hiji untuk bisa mendapatkan ratu Patmavati, termasuk dengan membunuh sang raja. Tak mau dilecehkan oleh sultan Hiji, Patmavati pun melakukan jauh haria yaitu tradisi bunuh diri dengan membakar diri karena agar tak dikuasai oleh orang asing. 14. Sanam Terikasam, 2016. Nah. Buat kamu yang lagi cari film India paling sedih sepanjang masa, Sanam Terikasa mungkin bisa jadi salah satu pilihan tepat buat kamu tonton. Film ini menceritakan tentang perjuangan Saru, Mawar Hocane, seorang gadis lugu yang berusaha untuk merubah penampilan agar bisa mendapatkan pasangan hidup. Namun, pertemuannya dengan Inder, Harshvardhan, dan Rane untuk meminta bantuan merubah penampilannya justru mendatangkan fitnah hingga Saru akhirnya tak dianggap lagi sebagai anak oleh sang ayah. Cerita pun kemudian berubah semakin rumit dan menyedihkan ketika Saru diketahui memiliki penyakit morotak dan mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, buat kamu yang tertarik, kamu bisa nonton film India Sedih subtitle Indonesia satu ini di situs streaming film Kesayanganmu. 15. Ranjana, 2013 Film India Sedih terakhir ada Ranjana yang tayang perdana di bioskop pada tahun 2013 silam. Film ini-ini mengisahkan tentang Kundan Sankar. Danush, yang sejak kecil sudah menyukai Zoya Haider, Sonam Kapoor, seorang wanita muslim yang tinggal di dekat rumahnya. Kundan yang tak pernah putus asa pun selalu berjuang untuk mendapatkan hati Zoya hingga terjadi sebuah tragedi di mana dirinya membuat seseorang yang dicintai Zoya meninggal dunia. Merasa bersalah atas kejadian itu, Kundan pun selalu ada di sisi Zoya untuk menebus kesalahannya meskipun perempuan itu sangat marah kepadanya. Hingga pada suatu hari, saat Zoya mulai menyadari ketulusan cinta Kundan, sayangnya semua sudah terlambat karena Kundan telah pergi meninggalkan dia selama-lamanya. Sekian video tentang 15 film India paling sedih ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.